Hiroshima besar, ternyata rame orangnya Hiroshima rame Oh banyak banget ini streetcarnya Kita lagi ada di shopping streetnya Hiroshima Rame ternyata orangnya Bener, ternyata luas, gede, orangnya rame Banyak panjang ciwi cewek Gila rame banget, coba ini rame-rame-rame-rame Kemarin pas baru nyampe ya di Hiroshima tuh Orang tuh gak banyak Tapi ternyata Pas udah siang gini orang banyak banget Ini kita lagi mau cari makan siang orang Mau ma Udah jam 2 Iya udah jam 2 Kita mau makan burger Wait wait wait what's going on What's going on oh, Mau salah dia Dia pesennya bukan itu sih Cok Harusnya pesennya yang kayak gini huh. um, Ini yang benar, -benar, benar. benar, -benar. Kenapa prank ini? Maybe you got prank by them. Make a claim, make a claim. Kau resignin sih? Nah, kau resignin Kalau double memang beda tuh. Liatnya dagingnya begini, dua lembar kan? Oh, ukurannya juga gede tuh. To, to. Aku, this one is the real one. Hmm. The correct one. Contoh dah, double dah. Kecil? <laughs> ini juga double. Aku juga double. Weh, enak banget kalau double. double Kita mau naik bus, Kamu, kalian tungguin aja vlog ini Kita bakal kasihin lihat satu lokasi yang bener-bener keren banget Buat cowok-cowok yang suka perang-perangan Kita bakalan ke ini, Museum Yamato Wah, Welcome to Kure! Kure! Oh Syacho, belum apa-apa kita udah ini, ketemu ini Tentara ini, tentara ini Baru nyampe di sini kita ada ketemu pelayan pelayan lagi nelayan eh, nelayan lagi. Ini. Apa namanya? Ikan. Oh, nih nih nih nih nih kita bakal ke sini juga nih museum submarine. Apa nih sebutannya kapal selam terus ya, yang motor di atas. Ini. ini. Itu kapal selam ini, ini. itu. Ini. Iya aku juga tahu. Terus kita juga mau ke sini ya? Oke. Okay kalau gitu, let's go guys, lihat itu gila banyak banget kapal-kapal ini kapal-kapal angkatan laut tuh banyak banget itu kapal tentaranya itu battle ship-nya tuh ada dua ya yang kita kelihatan ini coba kita zoom sedikit supaya Bokopong bisa lihat lebih jelas oke, okay, itu dia gila satu, dan ini yang ada kedua sini banyak banget yang kecil-kecil nih wow, banget asli ini Kenapa baru kita nyampe sini kita ke ini kombi, kombi ini lagi ini Vending machine Kamu lihatin apa? Aku liatin cuma apa ya Apa apa apa Oh my god Ampun dah Eh coba lah. kamu ini lihat yang enggak-enggak Ini dia Yamato cuk jangan ke mana-mana dulu Kamu tahu gak Yamato? Ini kapal perang terbesar yang pernah dibikin di Jepang. Dan waktu hmm? perang dunia kedua, ini kapal perang terbesar di dunia. Oh itu Di dunia? Di dunia, Amerika takut banget waktu itu. Waktu mereka bunuh diri ini, diledakin sama ini. Amerika. Iya tuh, soalnya di atas dong? Iya, emang bisa. Gila ini. Asli tuh shape banget ya tuh. Shape Bentuk banget. ini ya, shape jadi, banget. Jadi cepot ya? ya jadi... Iya, jadi... Iya. Iya. <laughs> iya, aku ikutin. Tak kamu tahu nggak itu towernya apa aja itu gunanya tahu nggak tower-tower atas itu? Oh. Mungkin kayak nih, kayak gini kan? Itu kapal selam, idean tuh. kamu jangan ngaco, cok. Tulis. <laughs> oh ini nih meriamnya dalamnya kayak gini, Cok Cari mana bulatnya? hmm Itu masuk itu tuh ada bulatnya di sini. Itu, itu, itu, itu, iya. Iya tuh, iya tuh. Iya, aku sini, ini. Iya kelihatan itu. Ya itu. Satu-satu kan jadi tiga gitu kirim, kirim, kirim. Oh tuh, kirim-kirim meriamnya dari situ Dari tiap lantai Banyak apa apa, apa, apa, apa, apa apa Banyak, banyak beletnya, berdiri Dijajarin, bukan berdiri Kalau berdiri mah <laughs> yang lain, saja si Oh jadi di sini ya, dikasih ininya Apa itu, pelurunya ya di sini Jadi temponya bawa banget ya Dia tuh, iya hmm. besi tuh hmm kamu ada-ada aja coba, sini-sini kamu harus belajar lebih banyak kamu ini. Ini, ini, ini ini, cerobongnya di sini nih, asapnya keluar dari sini ada keren-keren gitu ya baru lihat aku ini, kalian juga bisa lihat dengan jelas ya buku Pong ya buku Pong, karena aku udah baca sejarahnya Yamato itu kumpang, cowok suka kan, tapi ceweknya enggak. suka kayak gini mereka suka main derby, kalau aku memang dari dulu suka ini Emang sih, bangga banget ini orang Jepang sampai sekarang. nih Kalau kapal ini masih ada sampai sekarang, aduh, kamu harus bangga sama teknologi Jepang, ya? Iya, aku sama. Bangga, bangga, kan? Iya, aku bangga sama aku. Hah? Bangga sama nenek moyang kamu, orang Jepang yang oh, udah ya. berusaha. Iya, ya, mereka-mereka, ya. Iya, mereka, mereka, ya. karena selalu mengharumkan negara Jepang. Iya, hmm. anak sombong banget, serius kena getok ini. Oh, ini bawahnya kayak gini. Jangan pegang. Iya, nggak bisa pegang juga jauh gitu kok dipegang. Jangan duduk. Iya, aduh ini anak. Gila keren banget asli. Kayak gini. Kamu tahu enggak ini? Torpedo itu. Caca <laughs> aku udah tahu. Apa? Ini semuanya torpedo punya ini kapal selam. Oh, ini nih dia kapal selamnya nih. Kapal selam zaman dulu. Ini, ini. Apa ini tuh? Oh, bunuh diri mereka riko suaranya oh pesan gitu iya gitu apa apa minasan saya ngelakuin kini ikimas Oh, gitu ya. sampai jumpa semuanya terima tetap kasih sehat selalu banjaran, gitu. terima kasih mama papa pesan-pesan ya. untuk gitu. bapak ibu gitu ya dan kayak da daerah oh. daerah orang Jepang itu hmm. mau apa ya, semangat gitu oh, selalu gak mau kalah gitu gak mau kalah ya. ini juga buat kami kaze nih karena terakhir kan udah kalah tuh. Jadi Jepang ngelakuin misi kamikaze. Tahu nggak kamu kamikaze? Iya ya. ini pesawatnya sama. Pemudanya Komoda. mau oh. bunuh diri kan? Iya. Hidup kamikaze Iya. Itu bom yang di situ tuh bomnya buat ini ledakin Pearl Harbor ya. Oh wow, itu belakang itu siapa? Gila, oh, panjang banget. Saja, saja. Gila ketibaan ini kapal selamnya Pusat dah Gede banget Ini kapal selamnya bener-bener ukuran asli kayaknya nih Gede banget sumpah tau kok gimana cara jelasinnya ini Panjangnya mungkin berapa ratus meter ini ya, Oh Oke, Oke, oke. Before 5.20 Ya, yeah, and then from last Ya, yang Ya, Bukupong, Ini barusan kita keluar dari museum ini ya Tadi kita baru masuk ke dalam kapal selam ini Tapi, ya Pasti ya, karena ini kan apa, pertahanan militer Jepang ya jadi kita nggak bisa ngambil gambar di dalam ya maaf banget ya tapi dalam teknologinya keren Matrix teknologinya luar biasa bagus banget caca ya iya bagaimana cara kerja teropongnya gimana cara mereka bisa ngamatin kapal-kapal yang lain iya. gimana mereka apa narok bom atau ngakalin bomnya ya banyak banget dan asli. lensnya bagus banget kan dan bagus banget da bisa jauh-jauh gitu Benar, ini tadi kita coba nih, nih. di sini ada lensanya di sini ini lensanya di sini oh iya, ya ya ah. Tadi kita lihat dari situ. Tadi jaraknya 1 km. Ya, sekali lagi nih. Kita kasih lihat gambar yang terakhir ya. Beginilah ukuran kapal selamnya. Gede banget serius ini. Ukurannya berapa ratus meter? Hmm. <laughs> Oke, okay, sampai sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching it on USB Smart. Bye-bye. And... Enjoy. Enjoy.